Katanya nih adik-adik masih kurang bersemangat nih kak Audrey. Ya bener kan Omi. masih ada yang ngucuk-ngucuk mata Ia tuh. Iya nih masih pada ngantuk nih, kita nyanyi satu lagu lagi ya, kita menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu.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 Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti imbun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama lamanya. Demikian pembacaan Mazmur Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bernyanyi lagi dari Kidung Ciria 136, baik yang pertama dan kedua, Kitab Suci Hartaku. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yuk. Halo selamat pagi adik-adik, gimana nih kabarnya? Kak Puji berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat bersama mama, papa, oma, opa dan juga adik kakak ya di rumah ya. Senang sekali nih hari ini Kapuji dapat bertemu dengan adik-adik kelas 1, 2 dan juga 3 dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Shalom Depok. Tadi kita kan sudah sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kapuji mau ajak adik-adik sebentar lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan dulu alkitabnya. Ayo coba disiapkan. Kita buka dari satu Korintus 1 pasalnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-17. Bisa minta bantuan mama papa atau orang yang mendampingi ya. Kapuji ulangin dari satu Korintus 1 pasalnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-17. Sudah ketemu? Kalau sudah kita taruh dulu alkitabnya. Kita sama-sama berdoa. Satu lipat tangan. Dua tunduk kepala, tiga tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih atas kasih karuniamu sehingga engkau membangunkan kami pada pagi hari tadi. Sebentar ya Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Kapuji yang menyampaikan firman Tuhan dan berkati kami juga supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan mampukan kami untuk melakukannya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik kita sama-sama yuk baca dan dengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-17 yang berbunyi demikian.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 Jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata aku dari golongan Paulus atau aku dari golongan Go Apolos atau aku dari golongan Kefas atau aku dari golongan Kristus Adakah Kristus terbagi-bagi Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis Dalam nama Paulus Aku mengucap syukur Bahwa Tidak ada seorang pun Juga di antara kamu Yang aku baptis Selain Crispus Dan Gaius Sehingga tidak ada Orang yang dapat mengatakan Bahwa kamu Dibaptis dalam namaku Juga keluarga Stefanus Aku yang membaptiskan, membaptisnya Kecuali mereka Aku tidak tahu Entahkah ada lagi orang yang aku baptis Sebab Kristus mengutus Aku bukan untuk membaptis Tetapi untuk memberitakan Injil Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan Supaya salib Kristus juga menjadi sia-sia. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik yang Tuhan kasihi, ada sebuah kota bernama kota Korintus. Kota apa adik-adik? Korintus, betul sekali. Kotanya itu besar. Orang-orang yang di sana hidupnya berkecukupan adik-adik. Rumahnya mereka bagus-bagus nih, kayak di gambar. Terus mereka juga punya makanannya enak-enak adik-adik kayak di gambar sebelah sini. Nah di sana juga mereka orangnya pintar-pintar dan terdiri dari berbagai macam suku atau ras. Jadi di sana orangnya beda-beda adik-adik gitu. Sehingga kota Korintus itu adalah kota yang bagus untuk menyebarkan firman Tuhan pada saat itu. Nah didatangilah kota Korintus ini oleh orang-orang yang mau menyebarkan firman Tuhan. Ada Bapak Paulus, ada Bapak Paul Apolos dan juga yang lainnya. Nah adik-adik yang pertama kali datangnya itu Bapak Paulus dulu. Ini fotonya Bapak Paulus. Nah Bapak Paulus ini tidak lama di kota Korintus adik-adik setelah dia mengajarkan firman Tuhan di sana Dia harus mengunjungi kota lain untuk menyebarkan firman Tuhan juga di kota lain Setelah Bapak Paulus ini selesai menyebarkan firman Tuhan di kota Korintus dan dia pindah ke kota lain Tidak berapa lama datanglah Bapak Apolos Nah ini Bapak Apolos adik-adik Bapak Apolos ini datang ke kota Koruntus untuk meneruskan apa yang diajarkan oleh Bapak Paulus jadi sebenarnya sama tujuannya sama-sama untuk e, menceritakan firman Tuhan tapi adik-adik tahu nggak orang-orang di sana setelah kedatangan Bapak Apolos itu mereka jadi berantem adik-adik kok -adik. oh berantem Kak Iya, jadi mereka ada berkelompok-berkelompok gitu adik-adik. Ada yang lebih suka diajarin sama Bapak Paulus, ada yang lebih suka diajarin sama Bapak Apolos. Nah, mereka berantem. Berantemnya bukan berantem eh, apa namanya badan gitu adik-adik, tapi mereka berantemnya melihat mulut gitu. Mereka kata-kataan, mereka eh, paling merasa benar adik-adik. Nah, mereka jadi nggak bersatu. Yang tadinya mereka kalau ngapa-ngapain bareng, mereka sekarang terpecah-pecah adik-adik. Seperti itu, karena mereka mengidolakan, ada yang mengidolakan Bapak Paulus, ada yang mengidolakan Bapak Apolos. Akhirnya eh, mereka berantem adik-adik. Dalam bacaan kita tadi, Bapak Paulus dengar nih yang ada di kota lain tadi. Dia dengar, katanya orang-orang di Korintus itu berantem. Sehingga Bapak Paulus menulis surat, pada saat itu kita belum ada handphone kayak di sini sekarang bisa telepon. Jadi Bapak Paulus menulis surat untuk orang-orang yang ada di Korintus. Suratnya isinya apa kak? Suratnya berisi supaya menasihati orang-orang di Korintus. Supaya mereka gak boleh lagi berantem. Mereka harus bersatu kayak sedia Nggak Gak boleh nih berantem-berantem. Walaupun mereka beda-beda, sukanya sama Bapak Paulus sama satu, yang satu sama Bapak Paulus. Mereka nggak boleh berantem, harus tetap bersama, bersatu adik-adik. Nah, adik-adik kita sebagai warga GPIB juga sama ya. Kayak orang-orang di kota Korintus, beda-beda ya. Kita beda-beda suku, beda-beda ras. Coba nih, ada yang rambutnya lurus, kayak Kapuji. ada juga yang rambutnya bergelombang. Nah, coba lihat teman-temannya, ingat-ingat pas masih PA, ada yang warna kulitnya coklat, ada yang putih, bahkan ada yang warna kulitnya hitam ya adik-adik ya. Terus kita ada juga nih yang bisa bahasa Jawa dari suku Jawa, ada yang bisa bahasa Sunda dari suku Sunda, ada suku Betawi, ada suku Batak, kita juga sama ya adik-adik, kita berbeda-beda. Nah, kita sama juga nih adik-adik. Uh, kak Puji yakin adik-adik semua pasti punya nih kakak layan favorit. Ayo siapa coba sebutkan kakak favoritnya adik-adik? Boleh, nggak apa-apa, enggak salah kok punya kakak layan favorit. Nggak apa-apa adik-adik, boleh sekali. Yang salah itu ketika yang membayakan firman bukan kakak layan favorit adik-adik, benar adik-adik enggak mau beribadah, enggak ah, mau ah aku soalnya bukan kakak layan yang aku suka. Nah itu yang enggak boleh adik-adik, karena bukan tentang siapa yang bawain firman, tapi uh, apa sih isi firmannya dan kita bisa enggak sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukannya. Adik-adik sama seperti pesan Bapak uh, Paulus tadi, uh, kita hari ini diajarkan untuk tetap bersatu dalam Tuhan. Enggak boleh berantem-berantem ya adik-adik walaupun beda-beda, apalagi kalau berantem dengan uh, sesama uh, pengikut Tuhan Yesus. Ah, oh, enggak boleh banget. Jadi tetap harus bersatu. Kita harus bareng-bareng ya, adik-adik ya. Nah, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Aktivitasnya nanti dengan Kak Yakobus. Jangan lupa untuk dikerjakan, di foto dan juga di-share di grup uh, grup WA pelkat PA. Kapuci dan Kak Yakobus tunggu ya adik-adik. Kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa selalu bersama, bisa selalu uh, gak berantem dan juga bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Halo adik-adik semua, hari ini kayak kobus sebagai kakak layan kalian ingin membuat kalian untuk membuat aktivitas yaitu dua tangan. Dua tangan apa sih? Nah... Mari sebelum kita membuat dua tangan itu, kita akan persiapkan dulu peralatan serta bahan-bahannya. Untuk peralatannya sangat simpel adik-adik. Adik-adik hanya membutuhkan alat tulis seperti bullpen, pensil, spidol atau sejenis lainnya. Dan juga ada gunting. Untuk penggunaan gunting hati-hati ya -hati adik-adik kalau bisa diawasi atau didampingi oleh yang lebih dewasa. Lalu ada lem. Untuk lem adik-adik bisa menggunakan lem kertas atau lem sejenis lainnya. Nah, untuk bahannya kayak kubus hanya menggunakan satu lembar kertas HVS. Adik-adik boleh juga kok menggunakan jenis kertas lainnya biar lebih bagus juga. Nah, kita mulai ke tahap yang pertama. Siapkan dulu kertas tadi lalu karena kayak kubus kertasnya bisa muat nih dua tangan. Kayak kubus lipat dua. Hmm. Oke, okay. setelah kayak kubus lipat dua, nah, kayak kubus cetak deh. Tangan kayak kubus, nah, untuk tangan terserah adik-adik bisa kiri kanan, atau kalau misalnya yang kidal bisa kanan-kanan, atau sebaliknya. Lalu kayak kubus cetak seperti ini, mengikuti garis tangan adik-adik. Nah, setelah sudah bisa dilihat seperti ini. Ada dua tangan di sini. Dua cetakan tangan. Lalu, nah, adik-adik menggunting cetakan tangan tadi. Habis menggunting, ikuti garisnya. Hati-hati ya untuk penggunaan guntingnya adik-adik. Nah, jadinya akan berbentuk seperti ini adik-adik. Seperti contoh kayak kobus kasih. Nih, seperti ini. Nah, di dua tangan itu, apa sih yang mau kita tulis atau yang kita isi? Nah, kalau adik-adik bisa lihat di sini, ada tulisan apa sih nih? Sopan, terus kebaikan, lalu santun, rendah hati, sabar. Nah, adik-adik kan itu ada lima jari, kayak kobus minta perbuatan-perbuatan apa saja yang menunjukkan kebaikan atau kedamaian atau tidak memicu berantem atau bertengkar. Nah, seperti kayak Kobus tadi kasih contoh sopan, kebaikan, santun dan lain-lain. Nah, yang tangan satu lagi itu kebalikannya. Perbuatan-perbuatan apa saja yang memicu kemarahan atau berantem atau menunjukkan ketidak kedamaian. Nah, di sini kayak Kobus tulis apa? marah, iri hati, benci, lalu ada juga berkata kasar.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 sudah mengerti dan akan selalu mengingat firman kita yang telah disampaikan oleh kakak-kaklayan. Nah adik-adik sebelum menutup ibadah kita pada hari ini, kita bernyanyi sungguh langkah baiknya, sungguh langkah indahnya. Nah adik-adik, kita tadi sudah bernyanyi memuliakan Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah membuat aktivitas dan sudah memberikan persembahan. Sedih sekali, kita harus mengakhiri ibadah kita, tapi jangan sedih ya, kita bakalan ketemu lagi minggu depan adik-adik. Mari untuk mengakhiri ibadah ini, kita bersatu dalam doa yuk. Adik-adik boleh lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih untuk firman hari ini. Biarlah kami Tuhan mampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau selalu bersama. Tidak berantem walaupun kami berbeda-beda ya Tuhan. Kami juga mau minta ampun apabila selama ibadah tadi ada yang kurang berkenan di hati Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari minggu adik-adik, sampai ke jumpa kembali di minggu depan ya.